Kawan-kawanku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini kita bakalan mencoba untuk berburu ikan cana limbata, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita panen dan let's go, eksekusi tempatnya. Begitu saya turun, saya menemukan ikan cana limbata yang ukurannya masih remaja masuk ke dalam bebatuan, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan pancingan untuk mendapatkan ikan cana limbatanya. Mudah-mudahan uh, dapat ya, teman-teman. Tadi sih dia masuk ke dalam lubang ini nih. Kita coba pancing bismillahirrohmanirrohim Hmm. Aduh duh, duh duh. Ya ya ya. Yah, Ikannya lepas, teman-teman. Aduh. Gelo gelo gelo lepas Uy. Bentar saya cari dulu ya. Ada. Yah, sayang sekali teman-teman, ikan cana limbatannya lepas. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut ke spot berikutnya, teman-teman. Di sini saya menemukan kubangan air, mudah-mudahan ada ikan cana limbatannya ya. Biasanya dia seringkali uh, ngumpet di bawah bebatuan, teman-teman. Jadi kita langsung lempar saja umpannya ke dasar bebatuan. Sampai, tempat. Nah, nah, nah nah Mudah-mudahan dapat teman-teman nggak kayak tadi Bismillahirrohmanirrohim Sikat Waduh, waduh, waduh, waduh Alhamdulillah teman-teman Kita mendapatkan satu ekor ikan cenali bata ya Yang harus kita amankan terlebih dahulu Takutnya lepas kayak tadi Wah, mantap, mantap Gokil, gokil, gelo ini mah Ini ukurannya Uh, masih remaja ya teman-teman kurang lebih 10 sentian lah. nah jadi ini ikan cana libatannya teman-teman kita lihat di dalam air ya biar lebih jelas untuk uh, warna pada dorsalnya wih mantep banget eh tebal lumayan nih oke mungkin kurang jelas ya di yang tadi nah untuk uh, warna pada dorsalnya ini lumayan cukup tebal ya teman-teman tapi untuk warna pada bagian atasnya mungkin masih agak tipis teman-teman nggak terlalu tebal Oke mantap lanjut kita berburu lagi teman-teman Oke teman-teman kita bakalan mencoba untuk mancing di hubangan yang tadi ya Siapa tahu masih ada ikan cana limbata yang lainnya, atau mungkin uh, kita dapat pasangannya, teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang ingin mencari ikan cana limbata dengan kualitas ikan yang baik, diusahakan cari perairan yang jernih dengan air, kualitasnya yang baik, teman-teman. Karena air adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi fisik si ikan. Oke, mungkin di sini udah. Nggak ada ya ikan cana limbatannya, kita cari spot yang lain teman-teman Nah nah nah nah Saya melihat ada pergerakan ya di dalam air Bismillahirrahmanirrahim nah, iya, iya. Mudah-mudahan dapat Satu, dua, tiga, sikat mm. uh, Mantap mantap mantap Gelo, okay, ini mah teman-teman Alhamdulillah kita mendapatkan satu ekor ikan cana bata lagi ya Ukurannya ini masih remaja teman-teman Remaja labil ya Dan kita bakalan lihat dorsalnya dulu teman-teman Jadi warna pada dorsalnya ini cukup tebal Tapi uh, warna pada dorsal bagian atasnya ini masih kurang ya Gak apa-apa kita bisa bantu lewat pakan teman-teman Alhamdulillah, di sini kita mendapatkan dua ekor ikan cendolimata. Harus segera diamankan ya. Nice. Oke, dua ekor, dua, dua, dua, dua. Yuk lanjut kita berburu lagi. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya menemukan kubangan air lagi. Mudah-mudahan di sini ada ikan channel limbatannya Spotnya sih ini keren banget teman-teman. Kita lempar umpan di pojokan ya. Nah, saya menemukan uh, lubang ya teman-teman kita bakalan coba untuk memasukkan umpan diperlukan kesabaran untuk memancing ikan cana limbata karena posisinya di dalam lubang ya nah nah nah ada isinya teman teman saya melihat ikan cana limbata yang ukurannya Uh, kayaknya sih agak gede ya. Tapi dia tadi masuk lagi ke dalam. Oke. Okay. Nah jadi di lubangan yang itu ya teman-teman, kita bakalan langsung coba lempar saja umpannya. Siapa tahu langsung disambar. Nah, nah, nah langsung disambar. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Gokil, gokil, gokil. Alhamdulillah teman-teman. Wih gede pisan ini mah, ey. ikan canal limbatannya yang uh, ukuran udah dewasa teman-teman ini mah. Bung. Bung. Tuh lihat, wow, mantep, mantap, ya. Ukurannya gede banget teman-teman. Mungkin ini udah uh, ukuran maksimal ya. Nih kita lihat dulu. Tuh untuk warna pada dorsalnya ini udah uh, mencolok ya dan Lumayan tebal juga. Udah, dia sampai gigit teman-teman. Dialog galak pisan ini mah. Wih, mantep-mantep, gokil. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya kita mendapatkan ikan cana limbata yang ukurannya jumbo juga. Dan untuk warna pada dorsalnya, keren banget, teman-teman. Mungkin kita bakal sedikit polesan dari asupan pakan yang baik untuk membantu mencerahkan warna pada dorsalnya, teman-teman. Uh, mantap pisan ini mah, gokil! Oke kawan-kawan ku tercinta semuanya dan inilah hasil berburu kita untuk mencari ikan channel limbata. Alhamdulillah, di sini kita mendapatkan tiga ekor ikan channelibata dengan kualitas ikan yang baik, teman-teman. Tapi ini nih yang satu nih, ini agak mabuk kayaknya teman-teman dikarenakan tepatnya terlalu kecil jadi dia uh, tidak leluasa. Uh, mantap. Oke, teman-teman, langsung saja kita bawa pulang. Kita amankan terlebih dahulu, takutnya malah makin mabuk ya. Oke, mungkin cukup video kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawanku. Oh, oh, oh!